carikallah wa asyhadu wa wa wa Wabathah مِنْهُمَا rijalan kathira wa nisaa. اللَّهَ الَّذِي wal arham. Inna إِنَّ اللَّهَ كَانَ raqiba. Amma أَمَّا Fa inna asdaqal الْحَدِيثِ kitabullah. Wa khairal hadhi hadhiu muhammadin sallallahu alaihi عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Wa الْأُمُورِ amur muhdathatuhah. Wa bid'ah. Wa Wa Ikhwani Allah, wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita dan nikmat yang paling besar di antara seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa limpahkan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat taufiq. yang dengannya kita bisa melangkahkan kaki kita ke sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk memperdalam memperdalam tentang pengetahuan kita terhadap agama kita. Alhamdulillah pada pertemuan yang telah lalu kita telah memasuki kaidah yang kedua dalam pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masih ingat kaidah yang kedua? ada yang masih ingat kaidah yang kedua Bahwasanya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah nama dan sifat adalah sebuah nama dan sifat Kaidah ini menerangkan kepada kita bahawa setiap dari kandungan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala pasti memiliki dua poin poin yang pertama Nama Allah adalah sebuah nama untuk Allah dan yang kedua adalah sebuah sifat untuk Allah dan kaidah ini memiliki dua pembahasan memiliki dua sudut pembahasan pembahasan yang pertama yaitu di dalam kaidah ini merangka bahawa nama Allah itu adalah nama sekaligus sifat contohnya misalnya Nama Allah As-Sami' Al zat yang maha mendengar. Nama ini adalah nama untuk Allah dan As-Sami' Al juga mengandung sifat untuk Allah Subhanahu wa taala yaitu pendengaran. Kemudian sisi sudut yang kedua, apakah nama-nama Allah itu sama atau tidak? Apakah seluruh nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Qur'an Ataupun yang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sama atau berbeda? Jawabannya apa? Orang menyebut orang menjawab berbeda salah, orang yang menjawab sama salah. Iya. Kenapa salah? Karena ada perincian dalam pembahasan ini. Dari sudut nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan zatnya Allah. Seluruh nama Allah itu sama. Al-Sami' Zat yang maha mengetahui. Al-Alim. Al-Sami' zat yang maha mendengar. Al-Alim zat yang maha mengetahui. at tawwab Zat yang maha menerima Taubat. Dan seluruh nama-nama Allah. Itu menunjukkan atas zatnya Allah. Dari sisi sini. Dari sisi yang pertama ini. Yaitu seluruh nama Allah menunjukkan zat yang satu. Yaitu Allah, seluruh nama Allah sama Tapi dari sisi kandungan Yang dikandung oleh setiap nama Dari nama-nama Allah Itu berbeda Berbeda, contoh misalnya Nama al-alim Zat yang maha mengetahui Dan nama as-sami' Zat yang maha mendengar Kedua nama ini Al-alim dan as-sami' Kalau kita lihat untuk siapakah nama ini Untuk Allah, berarti kedua nama ini Sama tapi kalau kita lihat kandungannya Kandungan Al-Alim Yaitu zat yang maha mengetahui Dan kandungan As-Sami Zat yang maha mendengar itu apa? Berbeda Itu berbeda Jadi dari sisi kandungan sifat Seluruh nama Allah berbeda Karena kandungan nama Al-Alim Tidak sama dengan kandungan nama As-Sami Tapi dari seluruh Dari sudut Untuk siapa kan nama ini itu sama Dan Dari sinilah kita mengetahui bahawa nama Allah bukanlah sekadar nama. Seperti nama kita. Iya. Seperti nama kita. Tapi nama Allah juga mengandung sifat. Ada yang masih ingat contohnya kemarin? Iya. bahwasanya nama manusia itu sekadar nama. Seperti apa? Abdul. Abdurrahman, Abdullah. Namanya siapa? Abdul Rahman. Hambah dari zat yang maha pengasih. Iya. Nama ini diberikan oleh seseorang Apakah nama Abdurrahman Rahman Hambanya Zat Yang Maha Pengasih Dia mewujudkan sifat yang ada di dalam nama tersebut Dalam arti dia rajin beribadah Dia orang-orang yang menjalankan perintah dan menjauh larangan Tidak Terkadang namanya Abdurrahman Tapi sifatnya siapa? Sifatnya Abdul Syaitan Hambanya Syaitan dia Dari Sinilah kita mengetahui bahwa nama manusia itu hanya sekedar nama. Iya. Misalnya namanya jawad. Orang yang sangat pemurah. Yang sering membagi, sering memberi. Tapi sifatnya bakhil, seke, pelit. Iya. Jadi nama manusia hanya sekedar nama. Tidak mengandung sifat. Tapi kalau nama Allah, nama dan sifat al zat yang Maha melihat, sifatnya apa? Melihat. Iya. Sama terkadang ada seorang yang digelari ulama. Iya, ulama. Tapi kalau kita lihat sifatnya bukan ulama karena kenapa? Kerjanya mencaci pemerintah. Iya. Mengajak orang mendekatkan diri ke kuburan. Ini bukan apa? Bukan ulama yang benar. Hanya sekedar penamaan ulama tapi sifatnya bukan. Jadi dari sini bahwasanya nama manusia hanya sekedar nama, bukan apa? Bukan sifat. Kecuali satu nama. Namanya siapa? Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad nama dan sifat. Muhammad apa artinya namanya Muhammad? Kalau Nabi sana tidak bantu di belakangnya yang pakai sajadah, insyaallah. Harus diketahui, ya, makna nama Nabi kita. Yang pakai masker, saya Yang pakai songkok, songkok nasional. Ini mengislamkan Nusantara, ya, bukan mengislamkan Islam. Apa namanya? Apa terjemahannya? Maknanya, Muhammad adalah sosok yang terpuji. Ya, Muhammad, sosok yang terpuji. Sekarang, apakah nama Muhammad itu mengandung sifat yang ada pada diri Nabi kita Muhammad Wasallam Tentu, apa? Tentu ada sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai seorang rasul. Kau para kaumnya telah memujinya karena amanahnya. Karena apa? Amanahnya dalam menjalankan seluruh amal yang dibebankan kepadanya. Ketika diutus dia apa? Lebih terpuji lagi karena telah membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nama Allah. Dari sini dari kaidah ini kita akan membahas sebuah faida, sebuah petikan faida dari kaidah ini kata penulis Allah Perhatikan. <todohan> Kalau kita telah mengetahui bahawa nama Allah adalah nama dan sifat, maka kita akan memasuki suatu pembahasan yang di mana apa namanya sebahagian kaum Muslimin terjatuh di dalamnya. Kata penulis wabihada dan dengan mengenal kaidah ini dan dengan mengenal kaidah yang telah berlalu tadi, ulama dua telah diketahui kesesatan. Orang-orang yang menghilangkan makna-makna, yaitu makna-makna yang dikandung oleh nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan orang-orang yang melakukan taatil. Taatil yang pertama maknanya entah dia meniadakan nama Allah dan sifat Allah. Itu taatil mana yang pertama? Itu orang-orang yang menafikan, tidak mengakui Allah punya nama, Allah punya sifat. Dari karangan orang-orang jahmiyah. Yaitu, bos orang jahmiyah, bos tertingginya, bos pertamanya adalah apa? Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan ini adalah pendiri aliran al-jahmiyah. Apa keyakinannya? Di antara keyakinannya, di dalam pembahasan nama-nama Allah, kata jaham dan pengikutnya, Allah tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Kenapa? Maksudnya bagus. Apa maksudnya? Karena kalau mereka menetapkan nama dan sifat untuk Allah, mengharuskan Allah sama, dan, sama dengan siapa? Makhluknya. Kita tetapkan Allah as-sami' Allah maha mendengar. Makhluknya juga men mendengar. Dan pemahaman ini, alasan mereka adalah alasan yang tidak masuk di dalam makal. Kita beritahu mereka, kita beritahu mereka, apakah anda mendengar, pasti dia apa mengatakan? Mendengar. Apakah anda memiliki wajah? Pasti orang-orang memiliki akan menjawab apa? Allah memiliki wajah. Apakah wajah anda ingin disamakan dengan wajah monyet? Tentu mereka apa? Mengatakan tidak. Sama-sama namanya wajah, tapi hakikatnya beda. Nah, sama juga apa? Antara Allah dan makhluknya. Kalau di sini makhluk saja berbeda, ini wajah, ini wajah. Wajahmu dan wajah monyet. Iya, sama-sama wajah. Tapi berbeda hakikatnya. Sama penamaan tidak mesti sama hakikat. Itu apa? Itu kaidahnya. Sama penamaan tidak mesti sama hakikat. Kemudian, orang-orang jahmiah ini menafikan nama dan sifat tapi mengakui keberadaan Allah mengakui apa keberadaan Allah bahwa Allah itu ada iya kalau mereka tidak mengakui keberadaan Allah berarti mereka apa telah keluar dari Islam jadi mereka mengakui apa keberadaan Allah jadi kita diskusi dengan mereka dari arah ini Allah ada iya Allah ada makhluk ada iya makhluk ada terus kenapa kamu tidak menyamakan Allah dan makhluk karena kan sama-sama ada ia ya, tidak. Nah, dari sini mereka apa? Tidak bisa menjawab. Karena kenapa? Tidak masuk akal. Mereka mengatakan bahwasanya samanya penamahan mesti sama hakikat. Tapi ketika diperhatikan kaidah ini kepada mereka, mereka tidak mau. Ia. Ya, mereka tidak ingin. Ini yang pertama dari kalangan ahlu ta'atil. Mereka tidak mengakui Allah punya nama, tidak mengakui Allah punya sifat. Terus, kan disebut di dalam Al-Quran Allah asami sami Allah Al-Alim, Allah Al-Basir yeah. mereka mengatakan seluruh nama yang disebut di dalam Al-Quran itu nama yang sifatnya Majaz tamajaz ya palsu, bukan asli maksudnya Allah hanya sekedar menyebutkan Allah menyebutkan nama Al-Alim di dalam Al-Quran kemudian menyandarkan kedua nama ini kepada dirinya, tapi hakikatnya tidak sama. Kata mereka, Allah menciptakan Ka'bah. Ya, tidak, Allah menciptakan Ka'bah melalui tangan para manusia. diantara nama lain Ka'bah adalah bait, Baitullah. Ya, setelah itu, Allah menyandarkan Ka'bah ini ke dirinya. Baitullah, rumahnya Allah, sama dengan Asami. As Allah Maha Mendengar. Maksudnya apa? Ada makhluk yang Allah namakan dengan asami kemudian asami itu disandarkan kepada Allah. Padahal berbeda, penyandaran, pendengaran dan penyandaran rumah kepada Allah itu berbeda. Dan kaidahnya kapan penyandaran itu? Adalah penyandaran pemuliaan ketika yang disandarkan kepada Allah bisa berdiri sendiri. Misalnya rumah, bisa berdiri sendiri. Maka ketika disandarkan kepada Allah, itu adalah penyandaran pemuliaan terhadap rumah Allah. Seperti nakoh. Tahu nakohnya apa? Ontah. Ontahnya Nabi. Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi salih. Ia. Di dalam Al-Quran apa kata Allah? Nakotallahi. Ontahnya Allah. Ia. Ontah bisa berjalan sendiri, berdiri sendiri maka ketika disandarkan kepada Allah itu penyandaran pemulihan terhadap onta tersebut tapi ketika yang disandarkan kepada Allah itu adalah suatu zat yang tidak akan mungkin berdiri sendiri maka ketika yang seperti ini disandarkan kepada Allah itu adalah penyandaran sifat kepada yang disifati misalnya, pendengaran ketika pendengaran ini disandarkan kepada Allah dan Allah maha mendengar dan maha melihat di ayat ini Allah mendengarkan penglihatan dan pendengaran di kepadanya. Kita lihat, pendengaran dan penglihatan tidak akan mungkin berdiri sendiri. Maka penyandaran seperti ini adalah penyandaran sifat kepada yang disifati, bukan penyandaran pemuliaan bahwasanya mendengar itu adalah sesuatu yang mulia, tidak. Iya. Bisa ditangkap? Bisa ya? Bisa dipahami? Ini lumayan apa namanya? Lumayan berat. Ini yang pertama. Yang yang kedua dari kalangan orang-orang yang melakukan taatil adalah orang-orang yang mengakui Allah punya nama, tapi mereka tidak mengakui Allah punya sifat. Mereka mengakui Allah bernama dengan nama asami As zat yang mendengar, tapi mereka tidak mengakui Allah memiliki sifat pendengarannya dikandung oleh nama asami. As mereka mengakui Allah subhanahu wa ta'ala bernama ar-razaq zat yang maha memberi rezeki tapi mereka tidak mengakui Allah memiliki sifat memberi rezeki ini yang kedua mengakui nama meng, apa? mengakui nama dan menafikan sifat ini yang kedua kemudian yang ketiga menetapkan nama, menetapkan sifat tapi mengotak atik mengotak atik maknanya dan ini akan datang insyaAllah dan yang diinginkan di sini adalah orang-orang yang menetapkan nama, tapi menidakkan sifat. Menidakkan apa? Sifat. Kata penulis, dan dengan mengetahui kaidah ini, akan teranglah kesesatan orang-orang yang menghilangkan makna-makna yang dikandung oleh setiap nama Allah dari kalangan ahlu ta'atil. Yaitu orang-orang mu'tazilah. Jadi orang-orang mu'tazilah di antara keyakinannya menetapkan nama, menidakkan sifat. Orang Mu'tazilah bosnya siapa? Nanti insyaallah akan diceritakan di pertemuan selanjutnya. Kemudian kata penulis wa qalu innallaha ta'ala sami'un bila sam'in wa basirun bila basharin wa 'izzatun bila 'izzah. Orang-orang ini mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala Semi'un zat yang maha mendengar bila sam'in tanpa memiliki pendengaran. Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat tapi tidak memiliki penglihatan. Allah subhanahu wa ta'ala azizun. Zat yang maha perkasa. Bila izah. Tapi tidak memiliki sifat keperkasaan. Bisa masuk di akal? Bisa? Tidak bisa ya? Ya. Apa alasan mereka? Sehingga mereka berpendapat dengan pendapat yang rusak ini. Kemudian kata penulis. Mereka beralasan ini orang-orang yang berkeyakinan dengan keyakinan rusak ini. Mereka beralasan bahawa tetapnya lebih dari satu sifat untuk yang disifati itu akan mengharuskan berbilangnya pencipta. Jadi lebih dari satu sifat yang dimiliki oleh sang pencipta itu akan mengharuskan sang pencipta itu banyak. Iya. Mereka apa? mengatakan kalau kita menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pendengaran, mengharuskan kita menetapkan satu sesembahan yang memiliki sifat pendengaran. Jadi kalau kita menetapkan lebih dari satu sifat, maka kita berbuat kesyirikan di atas pendapat mereka. Ya, karena mengharuskan kalau banyak sifat untuk Allah mengharuskan, Allah juga itu banyak, kata mereka. Karena mereka hanya memberikan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan satu sifat saja Yaitu sifat al-qidam Maha dahulu Lebih dari satu ini Maka mengharuskan Allah juga berbilang Kalau tiga sifat Allah Berarti tiga juga Allah Sepuluh sifat Allah Maka sepuluh juga pencipta Masuk di akal Tidak masuk di akal Kenapa? Karena apa? Karena sifat itu Tidak akan bisa berdiri Kecuali dengan apa? Adanya mausuf, adanya disifati. Iya. Kita lanjut. insya Allah akan ditarangkan bantahan untuk mereka. Jadi, alasan mereka bahwasanya menetapkan lebih dari satu sifat untuk Allah, mengharuskan Allah itu berbilang. Allah itu lebih dari satu. وَهَذِي alilatun, Dan alasan yang mereka bawakan ini adalah alasan yang berpenyakit. بَالْمَيِّدَةٌ Bahkan alasan yang Mati. Alasan mati ya. Jadi ada juga balas apa namanya bahasa rohnya alasan mati. iya Liderlah tisami wal akli ala butlanihah. Karena Al Quran dan Hadis serta akal telah menunjukkan atas kebatilan pendapat mereka ini. Kemudian bantahan dari sisi nas-nas dari yang bersumber dari Al Quran dan Hadis. Kata penulis. اما سمعه فلان الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة ما أنه الواحد الأحد فقال تعالى ان باتش ربك لشديد انه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فاعل لما يريد وقال تعالى سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعل له ففي هذه الآية الكريمة Awsun kathirah lima usufin wahidah walail zaminsubuti minsubutiha ta'adudul kudama perhatikan bantahan dari Al Quran yang menerangkan kebatilan pendapat mereka falihana Allah Taala dan karena Allah Subhanahu Wa Taala wasofa nafsahu telah mensifati dirinya bi awsun kathirah dengan sifat-sifat yang sangat banyak, Ahad Sementara Allah Subhanahu Wa Taala di samping itu adalah zat yang maha satu dan zat yang maha esa. Jadi orang-orang yang mengatakan, menetapkan Allah hanya memiliki satu sifat, itu adalah orang-orang yang telah lancang terhadap Allah. Lancang terhadap Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mensifati dirinya lebih dari satu sifat. Bersamaan dengan itu Allah zat yang maha satu zat dan zat yang maha Esa. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Innabatasyarabbi kala shadid. Sungguh azab rabb sangatlah keras. Ini sifat yang pertama. Azab Allah sangatlah keras. Kemudian sifat yang kedua, innahu huwa yubdi yu Sungguh Allah Subhanahu yang menciptakan awal kali makhluk dan akan menghidupkan kembali. Sifat yang Sifat yang keberapa? Kedua dan ketiga. Allah menghidupkan di awal kali. Dan Allah akan membangkitkan di kali yang kedua. Kemudian, وَهُوَ الْغَفُورُ wadud Dan Allah zat yang maha mengampun, lagi maha pengasih. Sudah berapa? Ha? Lima. Sudah lima ya? Kemudian, ذُلْ عَرْشِ الْمَجِيدِ Dan Allah zat yang memiliki ars, lagi maha mulia. Sudah berapa? Tujuh fa'al limaa yureed dan Allah zat yang maha kuasa terhadap apa yang ia inginkan berapa? 8 di satu surah surah apa ini ada yang tahu nanti dikasih hadiah sama ami padehalburu artinya pade sendiri yang kasih hadiah dirinya iya <laughs> yeah. di ayat ini sudah berapa sifatnya sudah 8 iya yeah. sementara orang ini orang-orang mu'tazilah -orang mengatakan Allah hanya berhak memiliki satu sifat Berarti apa? Dia telah lancang terhadap Allah Iya, dia telah lancang Berlaku lancang terhadap ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Di ayat lain Allah mengatakan Sabbihismarabbikal a'la Sucikanlah nama Rabbmu yang maha Tinggi Hitung, satu Ia yang menciptakan Lagi menyempurnakan Ciptaan tersebut Berapa? Tiga Walla di kota dan Ia yang yang menetapkan takdir dan memberikan petunjuk berapa lima. Walla di akhir dan Dia yang menumbuhkan rerumputan berapa enam. Fajr ala huw sehingga Ia pun yang menjadikan rerumputan itu menjadi kering dan kehitam-hitaman berapa ah Berapa? Tujuh ya? Ya, tujuh. Kalau anda percaya itu sendiri. Buka Al-Quran. Biar dibaca juga Al-Qurannya. Jadi, di ayat ini, kata Allah, وَالَّذِي قَدَّ رَفْهَادَ Allah la'i yang menakdirkan dan memberi petunjuk. Petunjuk itu, ada petunjuk khusus dan petunjuk umum. Untuk petunjuk umum, seluruh makhluk, makhluk yang kafir, makhluk yang beriman, makhluk yang berakal, dari kalangan manusia dan jin, dan makhluk yang tidak berakal, dari kalangan Binatang itu seluruhnya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wataala. Dari si mana? Petunjuk bagaimana makhluk itu bisa mendapatkan makanannya? Apa yang dia bisa makan? Apa yang dia tidak bisa makan? Ya, coba kalau kita kasih ayam, apa namanya? Ayam kentucky dimakan. <laughs> ya, kita kasih ayam kelengkeng dimakan tidak. Kenapa dia tidak bisa makan? Kenapa dia tidak ingin makan? Berdasarkan petunjuk yang Allah Subhanahu Wataala telah nungerahkan kepadanya bahwa kelereng bukan makanannya, itu apa? petunjuk umum, ya. Huda, petunjuk umum, yaitu seluruh makhluk mendapatkan petunjuk dari Allah. Orang kafir juga mendapatkan petunjuk dari Allah. Bagaimana mereka hidup, cara bernafas mereka, cara berpakaian mereka, cara menghasilkan harta, itu semua petunjuk umum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keluar dari, keluar dari apa namanya arus ya, nah, kemudian kata penulis, Fafi hadil ayatil karimah. Dan pada ayat-ayat yang mulia tadi yang dibacakan, terdapat sifat-sifat yang sangat banyak untuk satu zat yang disifati. Siapa itu? Allah dan tidak mengharuskan dari tetapnya sifat-sifat yang berada di ayat tadi, berbilangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian dari sisi bantahan akal, perhatikan. Wa amal mausufi hatta Ini kalau dengar kata ta'addud bukan yang dimaksud. Iya, memiliki istri lebih dari satu ya. Iya. Jangan sampai saya baca ada yang berpendapat di masalah ta'addud ini dibahas, bukan ya. Masih masalah akidah wa amal aqlu fa lianna sifatati laysat dawatin ba'inatan minal mawsuuf hatta yalzama min thubutiha at ta'addudu wa inna ma min sifatati man ittasafa biha fa hiya perhatikan adapun bantahan dari sisi akal untuk orang-orang yang mengatakan Allah melihat tapi tidak memiliki sifat melihat Allah maha mendengar tapi tidak mendengar Allah memberi rezeki tapi tidak memberi rezeki masuk di akal tidak masuk di akal dari sisi bantahannya dari sisi akal Fali anna sifati Karena sifat-sifat Layisat zawatin ba'inatan Bukanlah Zat yang terpisah Dan berdiri sendiri Ya, seandainya sifat itu Adalah zat yang berdiri sendiri Yang terpisah Mengharuskan apa? Ketika kita menetapkan Lebih dari satu sifat Itu menunjukkan apa? Menunjukkan Allah juga lebih dari Lebih dari satu Ini ketika apa? Sifat itu berdiri sendiri ada tidak sifat mendengar berdiri sendiri Hah? tidak ada, pasti ada orang yang mendengar, pasti ada orang yang mendengar, maka kata penulis fali anna sifati dan karena sifat-sifat la'isat zawatin ba'inah bukanlah zat yang terpisah, yang berdiri sendiri, minal mausuf dari yang memiliki sifat, tidak akan mungkin apa namanya, ada tinggi tanpa ada orang yang tinggi tidak akan mungkin ada yang ada apa namanya warna putih kecuali ada orang yang putih tidak akan mungkin ada merah putih kecuali ada bendera tidak mungkin ya tidak akan mungkin ini yang pertama bahwasanya sifat-sifat itu bukanlah zat yang terpisah dan berdiri sendiri dari yang disifati hatta yalzamu min thubutih at hingga mengharuskan dari Tetapnya lebih dari satu sifat berbilangnya yang diberi sifat. Misalnya contoh Zaid, tahu Zaid ya? Kenal sama Zaid? Ya, Zaid itu artisnya ilmu Nahu. Ya, kalau kita belajar Nahu sedikit-sedikit Zaid. Ya, sedikit-sedikit Zaid. Kadang juga Zaid memukul, karena sebagian ulama menjelaskan Dorob Zaidun Amron. Zaid memukul Amr. Ya, katanya kenapa bisa memukul Amr? Karena Amr telah mencuri waw pada kata Umar kan Amr, am, ain mim kemudian apa ra dan waw ya kenapa dipukul oleh zaid karena mencuri waw yang ada pada kata umar ya itu kata sebagian guru-guru kita ya kemudian kita lanjut misalnya zaid ya zaid zaid sifatnya alimun orang yang berilmu yang kedua katibun seorang penulis yang ketiga, Najarun, seorang tukang kayu. Zaid memiliki tiga sifat. Apa tadi? Sosok yang berilmu. Kemudian yang kedua, seorang penulis buku. Kemudian yang ketiga, seorang tukang kayu. Tidak mengharuskan kita menetapkan tiga sifat ini untuk Zaid, mengharuskan Zaid itu tiga. Iya. Tidak mengharuskan kita menetapkan Zaid memiliki tiga sifat. Berilmu, tukang kayu, kemudian penulis mengharuskan zait ini juga tiga zatnya tidak mengharuskan sehingga kita mengatakan kalau lebih dari satu sifat yang Allah miliki bahwa maka Allah akan lebih juga dari satu tidak masuk di akal iya tidak masuk di akal kemudian wa inna biha dan tiada lain sifat itu adalah milik orang yang memiliki sifat maksudnya apa? sifat itu tegak pada orang yang memiliki sifat itu apakah Zaid ketika memiliki tiga sifat Zaid juga zatnya tiga tidak iya. tapi tiga sifat ini dimiliki oleh si Zaid kemudian sifat itu tegak pada diri seseorang atau pada diri sosok yang mempunyai sifat jadi sifat itu bisa tegak ketika apa Ketika adanya sosok yang memiliki sifat tersebut, pendengaran itu bisa ada ketika ada orang yang mendengar. Penglihatan itu bisa ada ketika ada orang yang melihat. Kemudian kata penulis Wakulu mau judin ini pantahan untuk mereka. Perhatikan Wakulu mau judin, Falabudda lahuminta adu di sifatihi dan seluruh yang ada di buka bumi ini di alam ini, Falabudda min adu di sifatihi. Harus berbilang sifatnya. Jadi kata al-mawjud, kata ada, itu mencakup dua. Yang pertama mencakup Allah dan mencakup makhluk. Allah dan makhluk sama-sama mawjud. Sama-sama ada. Ya. Ini yang pertama. Seluruh yang ada, entah Allah ataupun makhluk, pasti harus berbilang sifatnya. Kenapa? Kita perhatikan. Favi sifatul wujud. Maka pada sesuatu yang ada itu Pasti memiliki sifat ada Kita mengatakan dia ada ketika memiliki sifat ada Apa namanya ini? Oh, air minum saja Air minum ini memiliki sifat ada Ketika air minum Air minum ini kita katakan ada Ketika air minum ini memiliki sifat ada Bisa tidak kita mengatakan air minum ada Tapi sifatnya tidak ada Maksudnya dia tidak memiliki sifat ada Bertentangan dengan akal Ini yang pertama Bahwa setiap yang ada itu pasti memiliki sifat ada. Allah mewujud, Allah ada, makhluk mewujud, kemudian apa? Makhluk ada, Allah dan makhluk sama-sama memiliki sifat ada. Ini yang pertama. Kemudian <tuk tangan> wajibul wujudi, mungkin wujud. Ini yang kedua. Dan entah sifat atau entah sesuatu yang ada itu. Sifatnya wajibul wujud, sifatnya. Keberadaannya adalah sesuatu yang wajib Atau mungkin dan Atau dia memiliki sifat Kemungkinan dia ada Ini yang kedua Yang pertama, segala sesuatu yang ada Pasti memiliki sifat ada Yang kedua, segala sesuatu yang ada Pasti memiliki Salah satu dari dua sifat ini Entah Keberadaan sesuatu yang ada itu wajib Atau sesuatu yang ada itu Keberadaannya sesuatu yang mungkin ada jadi orang-orang apa namanya yang meletakkan kaidah ini dia juga yang menyelisihinya. Perhatikan ya. Karena segala sesuatu itu hanya dua. Entah wajibul wujud atau mungkinul wujud. Entah keberadaannya itu pasti harus ada atau keberadaannya mungkin ada. Dan yang dimaksud keberadaannya wajib ada adalah Allah. Adalah apa? Adalah Allah. Allah wajibul wujud. Allah wajib untuk ada Maksudnya apa? Mustahil Allah sirna Mustahil Allah tidak ada ya. Mustahil Allah sirna Mustahil Allah lenyap Ini yang pertama Kemudian yang kedua Mungkinul wujud Sesuatu yang ada itu mungkin keberadaannya Seperti makhluk Makhluk itu mungkin keberadaannya Maksudnya apa? Di suatu saat nanti dia akan lenyap dan sirna ya. Ini sifat yang kedua Bahwasanya al-mawjud sesuatu yang ada itu sifatnya yang pertama dia ada dan sifat yang kedua adalah entah dia keberadaannya harus pasti atau entah keberadaan itu mungkin maksudnya di suatu saat nanti dia akan hilang iya misalnya Allah Allah sifatnya yang pertama Allah kan mawjud Allah kan ada ya tidak sifat yang pertama Allah ada sifat yang kedua Allah wajib keberadaannya maksudnya pasti dia ada makhluk Zaid misalnya Zaid sifatnya ada sifat yang kedua mungkin dia ada kemudian yang yang ke selanjutnya wa qawnuhu ainan qa'iman bi nafsi fi ghairihi dan keberadaan yang ada itu sifat yang ketiganya entah dia adalah suatu zat yang berdiri sendiri atau dia suatu zat Suatu sifat yang ikut kepada zat Ini sifat yang ketiga Entah sesuatu yang ada itu Adalah sesuatu yang Berdiri sendiri Atau dia adalah sesuatu yang Ikut kepada zat Misalnya manusia Perhatikan manusia Sifat yang pertama dia ada Sifat yang kedua Mungkin keberadaannya Sifat yang ketiga dia apa Dia adalah sesuatu zat Yang berdiri sendiri sekarang pendengaran. Pendengaran. Pendengaran adalah ada. Iya, pendengaran itu ada. Kemudian yang kedua, pendengaran makhluk itu mungkin ada. Kemudian yang ketiga, pendengaran itu adalah suatu sifat yang berada di sisi zat tertentu. Iya. Kenapa kita pakai istilah al-wujud? Kenapa kita pakai istilah ada? Karena orang-orang Mu'tazilah kalau kita bertanya kepada mereka, apakah kalian meyakini Allah ada? Maka pasti mereka mengatakan Allah ada. Berarti kalian telah menetapkan Allah memiliki sifat ada. Ya tidak. Sementara kalian mengatakan tidak boleh Allah memiliki lebih dari satu sifat. Itu sifat apa? al qidam Berarti anda telah berbuat kesyurikan kepada Allah. Karena anda telah menetapkan dua sifat. Sifat yang pertama al qidam Sifat yang kedua adalah Al-Wujud. Berarti mereka sendiri yang meletakkan kaidah Mereka sendiri yang menyelisihi Bisa dipahami? Jadi orang-orang tazilah Menetapkan satu sifat untuk Allah Yaitu sifat apa? Al-Qidam Maha terdahulu Tapi kalau kita tanyakan Allah ada Mereka menjawab dengan lantang Allah ada Kalau begitu Allah memiliki sifat Ada Berarti Allah berapa? Allah dua Anda telah berbuat kesyirikan Ya tidak? Tapi mereka tidak ingin seperti itu Ya, mereka tidak ingin seperti itu. Lucu juga ya keyakinannya. Iya. Jadi ini apa? Ini pembahasan yang me, apa namanya membungkam kesesatan mereka. Bahwasanya setiap segala sesuatu pasti memiliki lebih dari lebih dari apa? Lebih dari tiga sifat. Ini sifat pokok. Segala sesuatu yang ada di alam ini pasti memiliki tiga sifat ini. Yang pertama dia ada. Dan kalau dia ada keberadaannya pasti atau keberadaannya apa mungkin dan keberadaan yang pasti itu hanya satu yaitu Allah dan keberadaan makhluk keberadaan yang mungkin maksudnya dia bisa di satu saat fana dan hilang kemudian sifat yang ketiga entah dia adalah zat yang berdiri sendiri seperti botol ini ini kan zat yang berdiri sendiri atau yang ketiga dia adalah yang ketiga adalah dia adalah sesuatu sifat yang berdiri pada suatu zat misalnya botol botol pasti memiliki apa? tiga sifat yang pertama botol ini ada yang kedua botol ini kemungkinannya ada maksudnya sebelumnya dia tidak ada dan dia di suatu saat nanti akan tidak ada kalau dibakar kemudian yang ketiga dia adalah suatu zat yang berdiri sendiri kalau kita lihat botol ini pendek sifatnya pendek kependekan yang ada pada botol itu ada Kemudian kependekan yang ada pada botol itu mungkin ada. Kemudian yang ketiga, kependekan yang ada pada botol ini, itu adalah suatu sifat yang berdiri pada botol. Bisa dipahami? Ya. Ini apa? Ilmu filsafat. Yang diletakkan oleh orang-orang Mu'tazila, kemudian penulis memakai ilmu filsafat yang mereka letakkan untuk membantah mereka sendiri. Makanya, sudah tegur ya. Dua menit lagi makanya apa penulis hafizah ta'ala ketika membawakan contoh sifat untuk Allah dia tidak membawakan contoh sifat yang bersumber dari Al-Quran tapi dia mendatangkan sifat yang bersumber dari diri mereka sendiri ya apa itu sifat Al-wujud sifat Al-wujud kalau kita otak atik Al-Quran kita buka Al-Quran kita buka hadis-hadis tapi -hadis, tidak ada sifat Al-wujud oleh karena itu, penulis membawakan sifat al-wujud, sifat ada, untuk membantah mereka. Kalau penulis membawa sifat asam sifat mendengar, maka mereka tidak akan peka. Tidak akan tidak akan sadar. iya Saya kira sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.